Baik, selamat malam Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian Sahabat channel dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemusuh setiastu Salam kebajikan Saat ini saya bersama dengan kedua rekan saya Yang memegang gitar ini adalah Bapak Rizal Dimana rekan ini, rekan saya ini Standby di kampus tiga Universitas Kristen Indonesia Toraja di mana tepatnya yang ada di Rantepao dan di kampus ini ada dua fakultas di mana fakultas teologi dan juga fakultas PGSD dan rekan saya yang satu ini bernama Nobel Dickson Bernard yang seringkali panggung di Tanah Toraja dan di Toraja Utara di mana saudara ini sering player player musik elektron jadi dia melakukan player di musik-musik elektron baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara <tuh> saat ini saya berkolaborasi dengan kedua rekan saya untuk menyanyikan salah satu lagu ciptaan saya sendiri dan lagu pertama yang bernuansa bahasa Indonesia dimana lagu ini adalah lagu pemuda yang berjudul janji yang kau ingkari dimana lagu ini bercerita tentang kedua pemuda yang berstatus pacaran namun akhirnya putus jadi lagu ini agak sedikit galau dan mungkin Bernuansa, bernuansa sedih. Jadi selamat menikmati. Semoga lagu ini bisa bermanfaat bagi. ali gunung sinis genggam erat tanganku kita mengikatkan janji sumpah setia Kan janji, sumpah setia, namun malam labuh kau ingkar. siap dulu kau ucapkan tak pernah